Halo teman-teman Kembali lagi dengan kakak yang paling ganteng sendiri teman-teman Wah kali ini kakak lagi ada di karangan terus teman-teman Kakak juga udah bawa ini keranjang warna biru Oh ya sebelum lanjut yang belum subscribe Tekan tombol subscribe nya ya Agar kakak bisa semangat dalam mem membuat konten mencari mainan teman-teman Wah kita cari kemana ya teman-teman Wah Wih Lihat teman-teman Wah Ternyata di sini Kita menemukan apa teman-teman Wih Ternyata ini ada traktor Wah tapi traktornya buat apa ya teman-teman Wah Ternyata Wah Ternyata ini Yang buat garap di ladang teman-teman Wah Wih, lihat di sini, ada apa lagi, teman-teman? Wih, ada yang oleng lagi. Ternyata ini dam truk Teman-teman, ini dam yang mengangkut pasir. Wah, keren sekali ya! Sekarang kita masukin ke dalam keranjang, teman-teman. Wih, kita juga udah dapet dua. Sekarang ayo kita lanjut, let's go cari mainan, teman-teman. Wah! -teman. Kita cari kemana lagi ya? Wih, lihat! Ini ada apa, teman-teman? Wah, ternyata ini ada loader. Wih, keren sekali ya! Kita menemukan loader di sini. Wah, sekarang kita masukin ke dalam keranjang. Wah, sekarang kita cari kemana lagi ya, teman-teman? Wah wow, lihat teman-teman, ternyata di sini banyak sekali mainan yang berbaris. Wih lihat, wow banyak sekali. Ada juga yang di atas truk teman-teman. Wah wow. ya udah sekarang ayo kita review satu persatu teman-teman. Dimulai dari yang warna ini teman-teman. Wih ternyata ini warna merah. Wow ini rogi teman-teman. Rogi apa lani ya? Wah, Kakak juga tidak tahu kalau masalah. Tak teman-teman. Ya udah, ini taya merah aja ya, teman-teman. Wah. Terus ini ada. Wih, ada loader lagi. Wah. Tapi ini bentuknya kayak gini, teman-teman. Ada capitannya. Wow. Terus ini wih, ini Rogi, teman-teman. Wow kita menemukan roki di sini. Terus ini ada wow. Warna biru toska, biru toska atau hijau toska teman-teman. Wow. Ini silinder. Wow. Keren sekali ya. Terus ini ada wah, wow, lihat. Ini ada traktor lagi, tapi ini traktor buat apa teman-teman? Wah, wow, ini alat-alat konstruksi teman-teman. Wah. Wow lihat nih alat konstruksi yang buat mengejar ini wih terus ini ada wih ada silinder kecil teman-teman warna kuning wah keren ya wih apa ini teman-teman wah ternyata ini forklift warna merah teman-teman Wow keren sekali ya kita menemukan forklift Wah, ini apa teman-teman? Wah, ternyata ini silani, silani, warna kuning teman-teman. Wah, ini temannya Tayo. Wih, keren sekali ya kita menemukan Lani di sini. Wow. Wih, lihat, ada, -ada truk molen teman-teman, truk mixer yang buat beton. Wah, kakak menemukan ini banyak sekali ya teman-teman lihat keranjangnya juga udah semakin penuh teman-teman ini nyukup tidak ya mainannya kita taruh di keranjang Wah kalau ini ada tayo teman-teman lihat wih keren sekali ya kita menemukan tayo Wah lihat ini ada mobil balap teman-teman mobil balap jenis apa ini Wow keren sekali ya kita menemukan Mobil balap di sini terus ini ada Wih ada loader lagi teman-teman lihat wah kita menemukan loader terus ini ada wow lihat kita menemukan ekskavator teman-teman ekskavator atau beko keren sekali ini wah lihat teman-teman ini ada wow, alat berat apa lagi nih teman-teman. Wih. Bisa diginiin. Wah, terus ini ada wow, lihat apa ini teman-teman? Wih. Ini traktor. Wow, keren sekali ya teman-teman. Terus ini ada wih, ada loader lagi teman-teman. Kali ini loader yang besar warna biru. Wih. Keren sekali lihat, wah kita menemukan apa ini teman-teman? dam truk truk pasir ada dua, terus di atasnya juga ada silani teman-teman, Lani tingkat ini bus tayo warna merah tingkat teman-teman, wah keren ya teman-teman. sekarang ayo kita masukin ke sini teman-teman, masukin ke dalam sini, wah lihat. Wih, ini besar sekali, teman-teman. Wah, ini terpasir, terpangkas pasir. Wah, lihat, kita sudah menemukan banyak mainan di sini. Ya udah, segitu dulu aja video kita kali ini, ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.